halo halo sahabat semuanya, welcome back to my channel balik lagi di channel yang selalu memberikan info-info up to death, dan tentunya membahas seputar dunia slot. oke kembali lagi sama gue tentunya ya. di guest of info dengan pomodong seratus ribuan aja dan sini gue langsung aja di star di web 3000 DC artis tentunya Westing dan kita pemanasan-pemanasan terlebih dahulu di sini ya untuk tips dan triknya ya mengenai insurans roda jari, pola roda dan juga musuh roda jari nyat kali 500 langsung konek dong di putaran ini ya mantul banget. bila ini pecahnya juga lumayan banget langsung dikasih kali 500 kuy. gila ini kereta 18 kali 500, auto 9 juta 120 ribuan nasional ini insaf banget. Gila, gila, gila. Wah ini jackpot bener-bener yang jackpot mania cuy Gila abis itu langsung dikasih scatter gratisan Malum banget ya, mendebas nih ya kakek terkaya Oke masih disini gue juga akan ya, kasih tau mana tempat bermain ya Masih ini aman banget Karena saya ada juga sudah berlisensi ya besi. Oke langsung aja sini gue Main di situs corner 138 Gak siapa akan penting? Ya coba ya Gue main di situs corner 138 Jadi buat teman-teman yang mau join bisa langsung dijaj sendirian aja, linknya udah ada di komentar ya. Tinggal kalian klik aja, langsung join sekarang juga ya. Dan terusnya gue juga disini loh khusus untuk bocoran ya dengan beberapa tinggi Ya untuk mau mendapatkan kalian bermain di game game ya, di game seperti di game game. Kalau teman-teman sebelum bermain lagi cek dulu RTP hari ini karena itu tidak berpengaruh Kalau kita bermain di game atau di RTP yang tinggi itu, itu mengharuskan kita untuk bisa dapetin profit yang lebih besar. Lumayan memang juga ya, ya kan. Oke. Oke btw apa kabar kalian hari ini ya? Semoga saya selalu dan semuanya aksi kalian juga semakin lancar lumayan juga ini ya 282an lagi menanggul kasih lagi dong nice terus tinggi oke aduh di gas gendasan sayangnya oke okay. 300 delapan lumayan lumayan ya ya lumayan deh ya buat tambah tambah juga ya kan walaupun di sini gue udah dapetin jackpotnya ya tapi gue tetap akan menyelesaikan untuk pola polanya di sini untuk kalian ya jadi semoga pola pola gue bisa bawa juas bisa bawa hobi, juga buat kalian ya, ya. oke okay, dan jangan lupa untuk bantu support channel ini ya like kom yang berada di subscribe, tentunya agar channel gue semakin berkembang, semakin maju, dan gue juga lebih semangat lagi. bikin video terbaru untuk kalian semuanya, oke. Okay. satu juga kira-kira hasilnya gimana ya kita lihat aja. kita senang puaskan juga hasilnya dapatin yang mana. tapi pesawat ketiga jangan bermain yang terlalu terlalu nafsu ya main santai aja enjoy aja nggak usah yang terlalu baru juga terlalu berminat. oke, kau mau bermain aja permainan ini. Ya, kita beli juga satu kopi dan satu juga satu Dior enjoy pastinya ya. Dior Angel lebih, lebih satu ya. Okay. Satu so, so Modal setidaknya ya adalah profit sedikit, ya. <laughs> Oke, okay. buat teman-teman yang lagi nonton, seperti ini ya. Pokoknya jadikan konten ini sebagai video semata tidak untuk disiru dan hanya untuk usia delapan belas tahun ke atas. Jadi, buat teman-teman semuanya, please jangan di okay. Oke okay. ya, jadi buat teman-teman yang belum join, eh, atau kalian nih. Eh, ya yang lagi lupa video ini seharusnya sekiranya kalau misalkan masih tua ya. oke dan dari kalian yang di pernah satu tiga delapan peluangnya jadi hajar lucunya juga tidak ada di tempat tinggal kalian aja langsung dia nah, sekarang enggak usah lama-lama ya guys. ya Oke, ya kita lihat aja sama-sama di sini oh, ya terima kasih buat semuanya nih yang udah nonton videonya dari awal sampai habis ya gitu ya semoga info, info yang udah sampaikan di juga bermanfaat ya, ya terima kasih juga dan ya, semoga kalian melalui hoki kalian enjoy dan juga teman-teman ya oke ya, dan berasa ya,